Assalamualaikum guys. Apa kabar kalian? Kali ini kita akan unboxing lagi. Unboxing Sharp Aquos V6 ya, V6. Dan terakhir kali saya unboxing HP Sharp itu kalau nggak salah Sharp Aquos Sense 4 Plus sekitar 6 atau 8 bulan yang lalu. Dan ini sangat menarik ya. Kalau pertama keluar kurang menarik karena harganya cukup mahal dengan spesifikasi yang bisa dibilang tidak terlalu menjanjikan walaupun kualitasnya kita tahu ya Sharp itu sudah sangat berkepengalaman ya di bidang elektronik. Kali ini saya dapatkan dengan harga yang cukup murah bahkan bisa dibilang sangat murah. Tapi kalau kalian nyarinya di official store atau di toko-toko yang uh, masih stok lama ya mungkin akan dapat harga yang mahal tapi kalau kalian bersabar kemudian pelan-pelan ya nyarinya kalian akan dapat harga yang sangat murah sejutaan lebih sedikit kalau harga resminya masih sekitar 1999 atau 2 juta kurang seribu jadi kalau kalian kepengen beli hp ini cek saja di kolom deskripsi dan ternyata kalau saya perhatikan dari boxnya ini uh, sub tidak mau repot ya Sharp Aquos V6 ataupun V6 Plus digabung jadi satu karena tulisan Sharp V6, Aquos V6 atau Aquos V6 Plus dan ini yang V6 biasa, yang varian RAM nya itu 3 GB, internal internalnya 32 GB, yang Plus kalau nggak salah itu yang 4/64 ya. Dan dengan harga sejutaan lebih sedikit kita dapat layar 6,5 inch HD Plus. Kemudian seperti yang tas berarti, ROM-nya 32 GB, RAM-nya 3 GB, kemudian jaringannya sudah 4G, kameranya ada triple kamera di belakang 13 plus 2 plus 2 plus 2, kemudian kamera depannya 5 megapiksel, baterainya 5000 mAh, dan ini adalah varian warna biru kalau nggak salah. Langsung saja ya kita unboxing kita lihat HP yang sekarang harganya sudah turun banyak yang sekarang tinggal harga sejutaan itu seperti apa dan eh, kemarin saya eh, beli eh, Samsung Galaxy S20 FE ya dan ini saya rekam pakai Samsung Galaxy S20 FE dengan resolusi 4K 30 fps jadi sekalian ngetes kamera ya apakah masih bagus ataukah biasa saja kita buka dan ini adalah HP nya wow <laughs> kalau untuk harga sejutaan ini sih kualitasnya dari uh, desainnya ya dari tampilannya itu nilainya mungkin 8,5 per 10 ya karena cukup bagus tidak seperti uh, HP sejutaan ya L kalau diangkat sedikit ke harga 2 jutaan masih cocok hanya saja kebanyakan sekarang fingerprint scanner-nya ada di bagian samping ini masih berada di bagian back covernya tampilan kameranya juga bagus mirip juga seperti S20 FE <laughs> kemudian kita lihat sudah type C dan untuk speakernya saya kurang yakin apakah stereo speaker atau single speaker tapi ini lubangnya ada dua apakah yang satu lubang speaker ataukah yang satu lubang mic nanti saya akan kasih keterangan Ketika ngedit video ini, kemudian ini nilai jualnya, baterainya 5000 mAh, dan sekalian dikasih perbandingan antara Aquos V6 dan V6 Plus. Baterainya sama, 5000 mAh, bedanya di RAM dan ROMnya, 32 berbanding 64 dan 3GB berbanding 4GB. Kemudian beda juga resolusi kamera utamanya, yaitu 13MP di Aquos V6. Dan 50 mp di Sharp Aquos V6 Plus. Chipsetnya masih sama MediaTek Helio G25 dan dengan bangga Sharp Sub... menyematkan Android nomor satu di Jepang, Jepang ya tahun 2017 sampai tahun 2020. Hmm. Kalau kita perhatikan ya, di sini ada sedikit lengkungan antara bagian bawah sampai ke bagian tombol power dan tombol volumenya Jadi di sini agak membulat di bagian bawah dan di bagian atas sini agak mengotak. Kemudian di bagian sini sama juga, setengahnya membulat, kemudian setengah frame-nya ini mengotak. Jadi kalau kotak semua ya kelihatan lebih cakep sih menurut saya daripada setengah-setengah seperti ini. Tapi ya tidak apa-apa. Ini adalah karya seni dari Uh, tim desainnya saat kita lihat, uh, yang lainnya isinya apa saja? Ini ada buku panduan pengguna dan kartu garansi. Kemudian, oh, ini dapat anti gores yang belum terpasang. Kenapa nggak dipasang sekalian? Pasangnya kan susah anti gores begini. <guruh> Kalau sudah miring sedikit ataupun kena debu, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian, nah, masih ada ini. Masih ada earphone-nya. Lumayan sih. Lumayan. Paket lengkap. Kemudian untuk charge kita sudah tanya, sudah type C tadi. Kemudian untuk kepala chargernya ini output-nya berapa? Kita lihat ya. Apakah bisa dilihat dari luar plastik? 5 volt 2 A 10 watt. Jadi untuk pengecasan saya rasa membutuhkan waktu yang cukup lama ya karena baterai 5000 mAh di charge pakai charger yang 10 watt saja ya sekitar 3 jam lebih sedikit lah. kemudian ada SIM tray ejector dan ini saja isi dari dalam box Aquos V6 ya case nya tidak ada kalian bisa beli sendiri di toko online dan carinya nggak susah jadi kalau kalian dapat, ya segera dibeli saja takutnya kehabisan. Dan ini adalah tampilan awal dari Sharp Aquos V6 dengan layar 6,52 inci. Walaupun resolusinya masih HD plus, gambarnya kelihatan tajam, warnanya bagus. Mungkin karena panelnya panel Sharp ya, yang terkenal bagus. Kemudian info lagi, HP ini tuh sudah ada NFC-nya ya. Jadi meskipun harganya murah. HP-nya sudah mendukung NFC, kemudian kita cek ya di pengaturan. Android-nya pakai versi Android berapa? Kita lihat di sini, di bagian mana tentang ponsel, dan kita lihat CPU-nya MediaTek Helio G25. Kemudian versi Android-nya sudah versi Android 12, mantap sekarang kita lihat ya kita lihat di bagian penyimpanannya dari 32 GB ternyata banyak sekali yang digunakan oleh sistem 16 GB tersisanya uh, sekitar 15 an GB jadi hampir setengah ya atau setengah lebih yang dipakai oleh sistem dan yang jadi perhatian ya, mungkin di bagian bezelnya ya. Meskipun layarnya cakep, tajam, tapi bezelnya cukup tebal ya, terutama di bagian bawah sangat tebal ya. Khas HP murah lah, tidak bisa dipungkiri mereka harus memberikan kompromi agar bisa jual HP-nya dengan harga yang cukup murah dan kalian bisa lihat lagi ya desain dari subakos V6 kalau di bagian belakang sih mantap ya cakep untuk harganya untuk bagian depan ya layarnya bagus tapi bezelnya cukup tebal khas HP entry level dan sekian dulu video unboxingnya semoga videonya bermanfaat ingat kalau kalian pengen beli cek saja di kolom deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh